Oke okay guys, saya perkenalkan tuh cara-cara bekerja kayu balak tuh di Malaysia. Nah, mari kita tengok tuh. Oke. Okay. oke okay. saya perkenalkan tugas konci alias kem di sini itu ah, sana tuh udah nampak Balaslah di sana, tuh ah, ada hutan di sana, ada lori alias truk. Sampai di sini kita jumpa pula tu dengan jambatan. Tetapi airnya kecil tu tak besar, alias enggak besar. Uh, beginilah keadaan. Sungai itu di Malaysia, akhirnya kotor tuh. Oke okay, kita terus jalan-jalan ah, Mari kita tengok tuh ah, uh, Kebun karet Nah tuh di Malaysia tuh Nah tuh Kebun karet nih nah, Ada yang kecil-kecil tuh yang besar tuh sudah siap panen itu. Ha, ini jalan pekerja kayu balak tu di sini. Ah, lihat di sana tuh ada pokok durian tuh sana ah, ini karet tuh Oke okay, hari kita telusuri itu nah, jalan nah, pergi kerja tuh sini beginilah keadaan jalan tuh buat sekarang musim hujan di sini di Malaysia Oke okay, sampai sini tu kita balik lagi tu Di camp tu Dari sini Inilah tempat karet tuh jatuh loh ada punya tempat tuh apa nama dia tuh ember kapan nih saya pun nggak tahu nama dia nih. Okay, guys, uh, jangan lupa di di sekrup, tuh, select, tuh, uh, dibantuin tu teman-temannya, tuh. Uh, nampak enggak tu? Itu temp kaya balak di sana tu. Uh, ramai orang Indonesia di sini tu. kerja di sini. Tapi dia, dia orang pakai permix semua di sini tak ada yang kosong Itulah ceritanya Oke Sampai di sini saja